pegete kenapa yang kamu terlalu baik ya aja bukan bukan bukan kenapa bukan ya? gue mau jujur aja gue bosen what the fuck Dasarnya the fuck gue beneran aja Dimana... <laughs> gua, gue gua cari orangnya gue kasih tahu woi si Arya macam malu terus dia terus dia bosen cuy tapi lo mau tau gak kenapa gue bosan kenapa? <laughs> dia liat apa dia di deketin cowok lain biasa aja oh anjing Oh, oh, no. i hate that. anjing oh, itu lu gak percaya dia. anjing Baga percaya. Bagus, eh, tahunya dia WA a bomol gak di. Oh, shit, langsung gitu, gitu di Gitu, gitu, gitu, di gitu, <laughs> di. gitu, <laughs> di. gitu, <laughs> <di>. gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, Nih gitu, <lagu> gitu, <laughs> <di. Nih, lagu laughs> Buat hari di <laughs> Anjig Masih be lanjut bangkit lagunya Bangan langsung Gue di bawah lagunya Tapi tak boleh <laughs> Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Oh, udah, udah udah udah aman damanan lihat yellow aja Udah red Eh win win win win win win madam, my friend? Ngapain? What the fuck? atas lu. Let's let's start, start, let's start. Oh, Ini, lo gapain, lo. Si, ini, ini ada sense si, sumpah. Let's jangan naik. Oh, Harman Kardo, Harman Kardo, Harman Kardo. Tangannya kecil aja. Ah, da, da, da, da. Ning saja, ding. Jangan naik, jangan, jangan, ikut jalan jalan. Jalan. jangan naik. Aku udah amat kalahnya. Iya, <tuk> iya. maksudnya maksudku jangan sampai mati, rupanya bangsat. Iya, <tuk> <i> <tuk> sih. <tuk> Apaan sih? Apaan, Apaan <tuk> sih? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Apaan <tuk> sih? waduh oh, ngga ngga tau ngga pak apan si lo anjir hahahha ya gimana? anjir anjir anjir ada beli elite langsung di nub opnya apaan? jagger mau tambah kuat anjir lagi cukup anjir apaan? head, head on enak wajib. anjir lo mo toang bukan kendala itu yang armor It kan tebel. Oh, itu lo, bukan nah, itu ya, kan. itu itu adjustment brother Adjustment Itu nerf Itu nerf anjir Adjustment kalau nerf itu bener bener dikurangin Gak dinaikin. Gampang di ka anjir karena lu lambat Siapa yang siapa yang, suru, siapa yang suruh roaming makanya head on head on Jangan kabur kaburan tapi kaburan Kira apa burung gereja ha? <laughs> yang kabur loh, banyak banget Serius ya sih? Kau nirin Janganlah so, so jago lo <laughs> <laughs> Armor aja armor armor armornya. Armor2 lupa lupa Bu, kok oh, stop stop ya ya ya mau iya menyebar konten, mau mau arah dulu lah. berapa kali gini? Si Eja, defuser di mana aja? bisa Defuser! Oh, Diffuser. oh nah, bayang, bayang. aja ini Semua orang Ini kir belakang lu kodeksi, kapas. Gue bilang dong, Ya lu mana masuk Majin, keluar! <hisa> tuh! di belakang gua, <hih> Buang... Be... Ooh, yeah. Oke, building, oh, kok enggak? kayak Iya. enak banget. Kameranya di mana sih dia, Narwo? Ada yang Itu bakal Ya ya ya ya ya Kayaknya atau, ada, ada, ada, ada, ada, ada ada, ada, ada, ada, ada. banget sih gue jadi spawn bon, bon pick wow uh. wow disiakan upark ini banding sama Yeager masih ada di atas tadi dia nemu langsung aja, langsung aja Buna. itu, itu, kanan oh. shit Rilog segala oh, sih, siapa sih ngiptain 30, peluru, 30 peluru doang? Well, everyone... <laughs> everyone... <laughs> Adam... Napa sih Nara lagi? 30 doang. Oh, semua hedge-nya Ah, aku pengen armor? Gua yang Nah, gue rasa dari mana ya? Main stair aja kali ya? Dari bawah, dari bawah! <laughs> dari bawah, udah <coughs> di basement! Nice, nice, nice, nice! Oh, ini? So, bridge itu aja. Eh, basement yang board. itu, basement yang... Oh, basement ngerti. bertiga. Sekarang, sekarang, sekarang. Oh, basement yang Let's ini bu basement 간. yang ini nih yang deket gue nih. Yang deket drone <coughs> ya, gue. Tau, tau, tau. Iya, iya, iya. Ini kita bertiga di situ ya, iya. Udah, yang mau beri Nah, Gak, gue gak ada. Gak ada. Gue ada, langsung masuk, masuk, masuk aja kan sih. Oh iya iya. Telephone. Telephone. Telephone. Telephone. Telephone. Okay. Katanya pada nih, aja, situ dong, Katanya pada yeah. Banyak ayur. Banyak di situ semua masalah. Eh? Ya ini sih. Oke, okay, kayaknya nungguin Adam selesai. Ya. Uh, iya. Ini, oh, ini katakanlah tidak ada ini. Untung gue gak, gak <laughs> <tuk> tol gue lewat ini Oh Skinnya Dapet, <tuk> oh, <tuk> okay. gua bilang kan skinnya Pajar. dong yang <tuk tuk> cakep gay. Okay. Oh, dulu, dulu, lawan. Nah. nah, nah ini tuh net one time. Gede, user anjing udah kayak sekrim. Uh, Masih di, bu, di tuh, ini lu, lari, dam, run out, dan kanan gua anjir. Apa lidahnya lokasinya ini? Ngantuk. Alhamdulillah, kita enemy controlled area. leave now. lo lu ke kiri. sih, tuh, gak eh, jar sih, oh, tuh, jar. Gua salah, pendengaran gua. Sorry, gua dengerin ke kiri. <laughs> Lu, lu, lu ngomong sendiri aja, kayaknya di kanan. gua Buat kanan, gua anjir. ah tuh, dimana cuma Masih tau? masih di tank ada, masih ada. Masih ada, masih ada. Masih ada, dia ada. Masih ada, masih ada. Masih ada, masih